ada kabar spesial Ini penting banget ya untuk warga Konoha Karena ini ada kejutan yang kita dapatkan Akan ada launching something new versi soon Can you guess what it is? Wow, Masya banget ya Bakal ada launching sesuatu kejutan Yang baru dari idola kesayangan kita Semoga persahabatnya kejutan baik Kejutan bahagia yang kita dapatkan Semoga selalu menjadi kebanggaan kita semua Amin Ya robbal Alamin Dan kita lihat juga persahabat di postingan ini Banyak sekali tanggapan komentar banyak respon yang diberikan Yakni dari akun Instagram Eoan, underscore depok. mengatakan tadi, gorgeous live Katanya kemarin, Leslar shoot produk emas. Semoga ini katanya tuh bersahabat ya. Masya Allah, kita doakan saja. Mudah-mudahan Leslar selalu sukses, dan apapun yang dilakukan selalu diberikan kemudahan. Selanjutnya, persahabat Kita juga mendapatkan info dari Bunda Lesti Ini unggahan semalam juga, persahabat ya, Soal produk dari Purnama Beauty Official Tuh, Purnama Beauty, persahabat ya Ini kosmetik dari Bunda Lesti Akan hadir produk baru, persahabat ya Ini khusus nih untuk kita semua Diberikan, persahabat, insya Allah Mudah-mudahan usaha Bunda Lesti juga Ini selalu lancar sukses, doakan selain terbaik pokoknya untuk idola kesayangan kita selanjutnya kita lihat kita masih dibuat gak bisa move on banget ya, ketika bunda Lesti ini jalan bareng, bersama besti bestinya, masya Allah, ada kak Sonia, ada kak marjin juga, apalagi melihat Bibi guzel dan Bibi El yang bertemu, masya Allah banget ya, gemes pokoknya antara Dua baby, Masya Allah mudah-mudahan mereka selalu sehat juga Silaturahmi mereka tetap terjaga dengan baik Kita selalu mendoakan yang terbaik Pokoknya untuk idola kesayangan kita kabar berikutnya juga persahabat Ada sebuah organ spesial yang kita dapatkan dari Bunda Lesti semalam Tengah malam ini baby El masih melek persahabat ya Masya Allah Nak bunda masih melek anak solehnya Bunda. Kata Bunda Lesti, "Ya, Masya Allah semoga menjadi anak yang soleh, ya BBL, menjadi kebaikan kedua orang tua dan orang banyak, dan menjadi anak yang cerdas. Kita tentunya doakan yang terbaik juga buat BBL, kesayangan on the on the online." Berikutnya, juga perasaan Bunda Lesti mengunggah sebuah postingan BBL yang sedang ekspresinya. Perhatikan tangannya memegang kepala. Seolah-olah BBL ini lagi pusing bersebet ya <gifat> Dan kita juga salwak dengan kalimat Yang diposting oleh Bunda Lesti Nama Papa Bilar pun take, Pusing aku tuh pah Kata BBL ya Masya Allah Gayanya itu luar biasa Sudah bisa berekspresi persebet ya Ini sih emang anak pinter banget Luar biasa Dan postingan Bunda Lesti ini pun diripos kembali oleh Papa Bilar di laman akun Instagram pribadinya dan Papa Bilar pun ini menuliskan sebuah kalimat sabar ya anakku gak usah dipusingin hidup jalani aja nak katanya tuh masya Allah <gifat> ini kelakuan dari idola kesengan kita memang selalu membuat kita bahagia masya Allah mudah-mudahan apapun yang selalu dilakukan selalu diberikan kemudahan kesuksesan Amin ke kabar berikutnya persahabat kita lihat juga nih ada sebuah postingan yang sangat luar biasa membahagiakan Semalam pun Papa Bilar ini lagi podcast persahabat ya Ini kejutan yang sangat luar biasa yang paling kita tunggu juga Semoga persahabat ada kejutan baik yang kita dapatkan Dan postingan ini pun diripost kembali oleh Leslie Bilar underscore Leslar banyak sekali tanggapan komentar, banyak respon juga yang diberikan. Ya, ini dari akun Instagram. Hana Salimak menyatakan di kolom komentar, sukses selalu Papa Abang El Amin Dan kita lihat juga komentar lain dari akun, ura ini dat latifa. Semoga makin sukses dan berkah selalu. Tuh, ini respon yang sangat luar biasa positifnya. Mendoakan, mendukung idola kesayangan kita. Dan kita lihat juga nih. Momen yang diunggah bersahabat, ya. Semalam bakal hadir, ini bakal pecah juga bersahabat, ya. Podcastnya Papa Bilar. Semoga secepatnya bisa di out. Kita makin gak sabar dan penasaran apa yang dibahas oleh idola kesayangan kita ini. Dan selanjutnya juga bersahabat, ya. Setelah podcast bareng, Papa Bilar pun ini main sepak bola, ya. Masya Allah, dan akhirnya bisa memenangkan. Pertandingan semalam Dan mendapat predikat juara pertama Dan mendapatkan piala penghargaan Dan senilai uang Wow, asyarakat banget ya Kita juga selbuk dengan kalimat yang diposting oleh Papa Bilar ini, belum beruntung Di Toba Boys Alhamdulillah, akhirnya juara juga Di semangat bantu FC Ura, kata Bapak Bilar Aduh Masya Allah banget ya Kita lihat ekspresi bahagia Gembiranya seorang Rizky Bilar Saat mendapatkan juara pertama The Champions Di pertandingan semalam Ekspresinya luar biasa banget sih ya Bahagianya tak terhingga tuh Masya Allah Kita juga yang melihatnya Ikut bahagia sekali Selamat congrats untuk Bapak B Yang sudah mendapatkan juara pertama Di pertandingan semalam dan kita lihat juga keunggahan Bang Ariel Mas ya, ini mama semalam juga The winners, Masya Allah Kita bangga nih kepada tim Papa Bilar Dan ada sebuah kalimat juga yang dituliskan oleh Bang Ariel Dalam kalimat caption Alhamdulillah menang selalu ada rezeki Untuk jadi juara, amin Turnamen semangat bantu FC Masya Allah, kita patut bangga Kita tetap, patut bahagia sekali mengidolakan Lesti dan Rizky Bilar Dan persahabat kita masih menunggu kejutan lain Di pagi hari ini Jangan kemana-mana tetap Stay tune terus ya di channel ini Biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik Terbaru terupdate seputar Lesti dan Rizky Bilar Selanjutnya Ini dulu informasi di pagi hari ini persahabat Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar Bang Minu jawabkan. terima kasih Wassalamualaikum Wa Rahmatulloh wa